Benakku rasakan rasa yang telah lama hilang kini hadir kembali saat melihatmu. Ingin rasanya diri ini memiliki dirimu. Namun semua hanya mimpi indah bagiku Akankah kau merasakan Rasa cintaku ini Tetapi aku dalam mencintaimu Seakan semua Menghantui Perjalanan hidup ini Terkikis semuanya Di relung hati Dan ku simpan Semua rasa yang telah aku rasakan Takkan mungkin Ku melupakan semua kepada dirimu yang terlalu indah untuk ku miliki Dan biarkan aku menyimpan semua ini Aku sadari Memang terasa perih bila cinta tak bisa memiliki Tapi lebih sakit lagi Bila memiliki tanpa dicintai Ku simpan semua rasa yang telah aku rasakan. Tak mungkin ku melupakan semua kepada dirimu yang terlalu indah untuk ku miliki dan biarkan aku.